penampakan saya hari ini cukup bagus, menurut saya soalnya saya pakai kerah men maksudnya pakai baju berkerah, biasanya kan pakai baju kaos kan oke okay, guys, ketemu lagi dengan saya di Channel Kembali kali ini saya akan membahas sebuah tempat yang dimana tempat ini diyakini mempunyai nilai keramat. Dan tempat ini juga termasuk yang disucikan guys. Tempat apa yang akan saya bahas? Setelah ini saya akan bahas dan saya ulas lebih jelasnya. Wah, las, las, las, las. Untuk itu, tetap di dunia horor, di dunia mistis. Oke okay guys, tempat yang akan saya bahas ini adalah Goa Sudomale yang ada di Pulau Bali guys. Oke, okay, saya langsung aja membahas tempat tersebut ya menya. Jadi begini, fenomena orang sakit akibat bebahi. Cetik dan sebagainya di Bali sudah nggak asing lagi didengar Mereka yang telah mengalami memilih menempuh jalan pengobatan secara niskala atau secara magis Kan ada yang skala itu yang jalur medis atau dokter ya men ya Kalau yang niskala itu yang secara magisnya Umumnya proses berobat juga bisa ditempuh melalui melukat atau membasuh diri di tempat-tempat suci Atau yang diyakini bertuah menyembuhkan penyakit misterius itu Itulah biasa kita lakukan di Pulau Bali, ya. bahkan di pulau-pulau yang lain tentu juga ada hal-hal yang seperti itu, gitu kan. Jadi ada niskala, ada scale, biar balance, ya. Terkhusus di Kabupaten Karangasem, guys, ada beberapa tempat yang diyakini dapat menetralisasi kekuatan magis tersebut. Salah satunya nih, ada proses penglukatan di Goa Sdrumale yang berada di wilayah Legundi, Desa Muncan, Kecamatan Selat di Karangasem. Pulau Bali atau di Provinsi Bali. Orang setempat mengenal lokasi itu dekat dengan sumber air Toya Babah dan berada di hulu Sungai Petung. Lokasi tersebut juga dinilai angker, guys. Angker, oke. Okay? Tolong garis bawahi angkernya. Sumber mata air pancoran telah ada sejak lama sehingga tidak banyak orang berani menjamahnya, guys. Namun, pemugaran dan pembangunan pura baru dilakukan beberapa bulan belakangan. Jadi, Ya Artinya, baru-baru ini ada pemugaran, jadi kita tetap support, ya guys. Ya, gimana pun juga tetap harus kita support. Ada yang namanya pembangunan-pembangunan tempat yang dikeramatkan biar lebih keren lagi dan lebih bagus lagi. Warga percaya air yang keluar diyakini bertuah untuk urusan penyakit secara niskala, guys. Bahkan nggak sedikit atau alias banyak, ya, banyak orang yang percaya di sana untuk memohon keselamatan rejeki. Karir Hingga keturunan Jadi ya para semeton, titiangis, saudara-saudara Kalau memang ada permohonan-permohonan khusus Seperti yang saya sampaikan tadi Tidak ada salahnya untuk berkunjung ke sana Untuk memohon Tetap terfokusnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Oke. Okay? Pemangku yang ngayah di Goa Sudomale Mengakui lokasi melukat mulai ditata Sejak beberapa bulan yang lalu guys Pihaknya bersama beberapa pemangku lainnya Berinisiatif membangun empat pancuran Dan satu pura Tujuannya adalah untuk keindahan daripada pura tersebut ini namanya Pura kan tempat ibadah ya Masa sih tempat ibadah kurang bagus kan gak etis ya gak? Jadi kata dari salah satu mangku yang ada di Pura tersebut Air dari tiga pancuran ditempatkan pada kendi, guys. Sedangkan satu pancuran paling utara, yakni di Tirta Ulun Nu Linggih, Ida Betara Dewi Danu, dialiri langsung. Jadi beda ya, beda. Oke. Okay? Jadi salah satu pemangku yang menjelaskan keterangan tersebut itu beliau bernama Jero Mangku dan Kemasan, dan beliau juga menjelaskan tiga pancuran yang ada di sana dibangun sebagai pemujaan perwujudan Ida Betara Naga Tak Naga Batukian dan Naga Anantaboga gitu guys. Ketiganya dipercaya bertuah, dapat dipakai untuk proses pembersihan diri dan juga jiwa ya, jadi jiwa dan raga, oke. Okay? Sedangkan pancuran ide Betari Dewi Danu artinya dapat dipakai sarana upacara, fungsinya juga berbeda guys. Jadi Beberapa air suci ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda Itulah memang e, budaya kita di Bali ya men ya Ini sebagai untuk tambahan wawasan kalian semua yang melihat video ini Yang dimana kalian kalau memang bukan aslinya dari Bali Sebagai tambahan informasi dan wawasan aja Kita lanjut Proses melukat dapat didampingi pemangku agar proses penyembuhan, proses pembersihan diri dan pemberkatan berjalan dengan lancar. Jadi harus didampingin, ya, didampingin dengan pemangku yang ada di pura tersebut. Gak ada pantangan sama sekali untuk pemedok yang ingin melukat di hari-hari suci ataupun rainan. Dipersilakan begitu aja, guys, nggak apa-apa. Yang penting pikiran kita suci. Kecuali, mohon maaf untuk yang wanita sedang ada tamu nih, tamu jauh gitu kan, ya, nggak boleh. Itu kan dimana-mana juga nggak boleh kalau ke tempat ibadah. ya Selanjutnya. Jadi untuk para pemede atau mungkin para umat yang berkunjung ke sana dapat juga membawa sarana seperti pejati guys atau canang sari Pemangku sudah mengaturkan semacam upacara di awal-awal atau di pagi hari sehingga kalau melukat sendiri juga bisa Ada tambahan juga menurut Jiro Mangku Dana Kemasan Beliau menjelaskan untuk membasuh pada tiga pancuran ini sedikit berbeda dari tempat melukat biasanya Sesuai petunjuk niskala. Air yang keluar tidak langsung dipakai melukat guys melainkan ditampung dulu dalam gentong nah selanjutnya akan melakukan serangkaian tahapan melukat, artinya airnya diambil dari gentong itu, Dan beliau menjelaskan lanjutannya adalah, melukat di gua Sudomalo tidak sekadar membersihkan diri atau membasuh badan guys tahapan penyucian air sebagai sarana pembersihan wajib diperhatikan tuh ya, tolong dicatat ya jadi teman-teman atau saudara-saudara yang ingin melukat ke sana, bawa aja nih video saya ini. jadi sampai sana ditonton ulang nih ya kalau memang ada teman-teman yang sampai sana bingung nih, tahapan mana harus dilakukan, ya setel aja channel youtube yang mengedit channel tentang judulnya Gua Sudomale <laughs> barangkali bisa memberikan sebagai apa sih gayet ya, gayet ya dengan keterangan yang saya sampaikan ini lanjut, untuk proses pengobatan ini juga bermula ketika mangkuk Kemasan ngayah ngiringang ide betara Duku Sakti guys, dan membangun Padukuhan Sari singkat cerita nih ya, praktik penyembuhan secara spiritual mulai berjalan di rumah Mangku Kemasan, tidak jauh dari area Gua Sudomale guys lambat laun banyak yang nangkil untuk berobat sedangkan melukat bisa dilakukan di pancoran pemedak atau para umat ya yang biasanya ramai itu saat rainan kajeng kliwon udan tuh tolong dicatat sekali lagi itu untuk mengenai masalah rainannya ya dan beliau pun juga menerangkan pembangunan pengelukatan Tirta Sudomala ini selama sebulan sejak Kajang Kliwon Uwudan Puro baru diupacarai melalui upacara Melaspas pada Sugian Bali guys jadi Melaspasnya pada Sugian Bali ya di antara tiga pancuran itu lanjutnya ada yang bisa dipakai untuk menyembuhkan segala penyakit non medis macam dusti cetik bahi dan sebagainya atau penyakit akibat ilmu hitam Jadi ya, ya pokoknya ya penyakit-penyakit yang punya sifat niskala ya guys Jadi teman-teman pastinya tentu tahu lah ya penyakit-penyakit secara niskala itu seperti apa Dalam artian penyakit-penyakit yang bersumber dari hal-hal yang magis oke okay? Dan pancuran itu adalah pancuran Idebetaran sake yang berada di paling selatan guys Itu dia tempatnya ada di situ ya Dan beliau pun juga menjelaskan kembali saat melukat di pancuran pertama, orang yang bertanda terkena babahi akan meronta-ronta, guys, muntah atau merasa kepanasan. Jadi, kayak, wah, bah. wah, sampai muntah-mual gitu, guys. Menurutnya, ini karena proses melukat telah dimohonkan oleh pemangku agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sebab beberapa pemedok yang datang ke tempat tersebut sebelumnya telah menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan. Jadi, kan. Otomatis kan berdoa dulu ya, ber, mengeluh dulu artinya apa ya? Mengadu dulu ya, mengadu dulu apa yang menjadi unek-uneknya ya? Kan akhirnya disampaikanlah hal-hal yang seperti itu. Sakit yang nggak biasa dan belum tahu dari mana asal usulnya menjadi keluhan yang paling umum disampaikan, guys, oleh para pemedek yang datang atau tangkil di pura tersebut. Proses pertama, pemedek itu memohon dulu sambil beberapa bait mantra dihantarkan oleh pemangku ya. Dan kemudian setelah selesai, diawali dengan cuci tangan guys Kemudian airnya itu dikumur sebanyak tiga kali Oke, okay? kemudian membasuh tiga kali Setelah itu pemangku akan mengguyur bagian kepala pembedak sebanyak sebelas kali Oh bukan ini dua, ini empat ya Pokoknya sebelas kali gitu ya, oke okay? Dan kemudian saat itulah jika orang tersebut mengalami sakit non medis, otomatis akan bereaksi Baik itu meronta atau muntah, ya kan? Pemangku akan menanganinya sampai proses selesai, guys. Pengalaman ini juga dirasakan ketika menangani umat yang tidak bisa bergerak. Tuh, contohnya nih ya, seperti stroke, oke. Okay? Tapi akibat dusti, tangan dan kakinya kaku, sampai kesulitan berbicara selama satu minggu, dia lemes aja. Nah dengan terapi hanya 10 menit bisa kembali normal guys Ada orang yang mah dulu sembuh total juga pernah Terus kemudian kencing batu dan lain-lain juga ya Dalam artian bisa sembuh kembali Banyak pengalaman umat yang berobat pernah uh, dialami oleh pemangku tersebut Itu guys jadi berdasarkan testimoni daripada pemangku itu oke okay? Nah kemudian pancoran kedua Tirta naga basukian untuk sarana penyucian jiwa dan raga Jiwa dan raga Oke okay? Diterangkan setelah seluruh unsur negatif dibersihkan pada pancoran pertama Di pancoran kedua inilah saatnya dilakukan pembersihan batin Setelah sebelumnya letah suntake atau kotor Kan banyak nih, gue jiwa, jiwa Kita ini kan, kita ini kan manusia yang kotor sebenarnya, cuman sok suci aja, guys. Oke, okay, lanjut di pancuran ketiga, Tirta Naga Boga adalah sarana pembersihan sekaligus tempat untuk memohon keselamatan pasca terkena musibah. Bisa pula sebagai tempat memohon agar usaha lancar, dilancarkan rezekinya, jodohnya pun juga dilancarkan. Kalau yang udah lama jomblo, ya kan? Maupun yang memohon keturunan Itu guys kurang lebih dari apa yang saya informasikan terkait dengan gua sudomala ini Jadi gua sudomala ini memang terkenal dengan tempat yang begitu sangat keramat Dan mempunyai nilai atau kesan yang angker juga guys Jadi untuk itu para pemedok atau saudara-saudara yang ingin berkunjung ke sana Untuk melakukan penyucian diri, pembersihan diri Atau mungkin untuk berobat secara skala silakan dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya Kita harus menjaga pemikiran yang positif ya, Dengan hati yang positif dan keikhlasan Serta ketulusan Karena begini guys, baik itu kita ke rumah sakit Karena faktor skala Dan begitu pun juga tempat-tempat yang bukan Rumah sakit yang dari faktor skala Kuncinya yang paling mendasar itu apa? Kalau menurut saya nih men ya Astung Karem mudah-mudahan kita bisa akan sembuh Satu kuncinya adalah tetap semua itu adalah sarana atau tempat yang disediakan oleh kita Namun fokusnya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa Memohonnya kepada Tuhan Tetapi tempatnya bisa berbeda-beda di mana saja terserah kalian Kemudian yang kedua itu adalah ketulusan Kita kemanapun kita harus tulus ya. Dimanapun kita berada kita harus tulus Dan kemudian yang berikutnya adalah keikhlasan Keikhlasan bahwa apa yang kita lakukan Dimanapun kita, siapapun kita Ketika kita berada di tempat itu Kita harus ikhlas dan kita berserah kepada yang maha kuasa Kepada Tuhan yang maha astungkara Semuanya bisa berjalan dengan baik Dan berjalan dengan lancar Sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita Itu isi guys yang bisa saya informasikan kepada kalian Terkait dengan gue Sudomala ini Semoga apa yang saya sampaikan ini Bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan positif Tentu untuk kalian terkait dengan Hal-hal magis yang bersifat Untuk menyembuhkan sesuatu Atau seseorang yang pernah mengalami sakit Seperti apa yang saya jelaskan tadi Oke okay guys, jadi sementara itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian selalu senang di Mangirid Channel karena Mangirid Channel selalu memberikan informasi-informasi bermanfaat dan positif tentunya untuk kalian terkait dengan dunia horor, dunia misis Selalu support dengan cara memberikan like, comment dan dan memberikan like, comment, share dan subscribe. Bye.